Burung Amrit unik dari Cina, Chinese Grossback Yellow Build Blacktail Black Tile, Hovins, Atau disebut juga Chinese Grossback Atau Yellow Build Merupakan anggota keluarga Fringillidae. Day dan sudah turun-temurun menjadi burung peliharaan di Cina. Burung ini mulai beradaptasi serta mudah dirawat serta bisa dilatih untuk melakukan berbagai atraksi. Sebagai burung terlatih, umumnya Auvivs ekor hitam tidak dipelihara dalam sangkar harian, melainkan dipelihara pada tanggeran terbuka dengan tali yang diikatkan pada bagian pada burung tersebut. Tenggeran terbuka itu disebut bird frame. Burung ini memiliki kepandaian dalam melakukan berbagai atraksi yang menarik seperti menebak lotre, bermain bola, serta beragam atraksi lainnya. Karena populer sebagai burung peliharaan dan burung terlatih, tidak heran jika Black Pans menjadi burung yang banyak diburu untuk ditangkapi dan diperjualbelikan secara ilegal. Pemerintah dan asosiasi penggemar burung ini Cina pun menyarankan para pemilik burung ini untuk segera menangkarnya. Jenis kelamin burung ini bisa dibedakan berdasarkan warna hitam pada bagian kepalanya Penampilannya sangat mirip dengan Japanese Crossback atau Yopona Personata Perbedaan terletak pada warna hitam di kepalanya yang tidak melebihi telinganya Paru besarnya menjadi kekhasan burung ini yang digunakannya untuk memecah biji-bijian atau kacang-kacangan sebagai pakan utamanya Selain bijir-bijian, Hawkins, ekor hitam, juga menyukai buah-buahan dan serangga, terutama saat musim kawin.